Assalamualaikum wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang ketujuh Di pertemuan yang ketujuh ini kita akan membahas mengenai deret geometri kembali Tapi bukan deret geometri yang biasa Tapi melainkan deret geometri tak hingga Di sini ada kata-kata tak hingganya Jadi kita harus pahami dulu bagaimana tak hingga itu Ya di sini Bapak berikan ilustrasi mengenai penerapan deret geometri tak hingga. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 9 meter. Bisa dibayangkan ya. Jadi kita menjatuhkan bola dari ketinggian 9 meter. Ketika menyentuh lantai, bola tersebut memantul dengan ketinggian 2/3 dari tinggi sebelumnya. Jadi bola tersebut memantul ya. Mantul naik lagi Mantul eh, turun Mantul naik Turun mantul naik dan seterusnya Pertanyaannya Panjang lintasan Bola dari awal dijatuhkan Sampai bola berhenti itu Berapa Panjang lintasan berarti kan awalnya kan 9 Berarti 9 Kemudian ditambah mantul 2 per Turun lagi dan seterusnya Sampai Berhenti Nah itu pertanyaan berapakah panjang lintasannya Untuk menjawab ini Kita ke pertanyaan selanjutnya Pada pantulan keberapakah Bola tersebut berhenti Tahu gak? kali di, di soal ini Apakah ada keterangan pada pantulan Berapa bola tersebut Akan berhenti Tidak ada kan Nah berarti dijawab Tidak ada Eh, maaf, jawabnya adalah tidak dijelaskan di ilustrasi ya. jadi pada pantauan ke berapakah bola tersebut ini tambah berhenti jawabnya adalah tidak dijelaskan di ilustrasi gitu ya Nomor 2 Apakah rumus SN SN itu berarti jumlah ya dari de geometri bisa digunakan. Jawabnya tidak. Karena kenapa? Kita nggak tahu. Dia itu berhentinya itu di pantulan keberapa kita nggak tahu. Itu berarti nomor 2 Jawabnya adalah tidak bisa digunakan karena belum mengetahui belum mengetahui apa? Belum mengetahui pada pantulan keberapa bola tersebut berhenti. Nah. Karena kita tidak tahu itulah kenapa disebut deret geometri tak hingga Kita tidak tahu ya? Informasi untuk deret geometri tak hingga sekarang Deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang memiliki suku tak terhingga Jadi kita tidak tahu Itu terakhirnya itu berapa kita tidak tahu ya. Bentuk umum karena ini deret berarti jumlah ya karena tak hingga, berarti S tak hingga sama dengan rumusnya. Berarti berbeda dari d geometri tahing, apa der geometri biasa berarti S tak hingga sama dengan A dibagi oleh 1 min R. Di sini, yang sebagai syarat, r-nya itu harus terletak di antara min 1 sampai 1 berarti bentuknya nanti ada yang pecahan, ya, pasti pecahan. Ya, pecahannya itu kurang dari satu dan lebih dari min satu. Eh, sehingga itu berarti jumlah tak hingga. itu masih sama suku pertama. Kemudian ini n enggak ada ya? Ini silahkan dicoret aja. Ini saya coret, kita ndak butuh ini, kita enggak butuh wajah suku ya. Air itu rasio atau pengalinya, kita enggak perlu. Kita juga ada butuh U. U juga, silahkan dicoret ya. Kita hanya butuh a sama r saja ya untuk mencari deret tak hingga. Contoh nomor 1. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga dari dua tambah dan seterusnya. Berarti kita harus mencari a dan r. Kita harus mencari a dan r. A, nah, a tadi adalah suku pertama. Berarti bilangan yang pertama kali adalah dua. Berarti a sama dengan 2 kemudian nah ini jangan B ya silahkan dicoret diganti R R itu apa R? rasio didapat dari mana? didapat dari mana R? nah sekarang kita buka yang depan pada bagian geometri barisan geometri nah ini kita bisa pakai rumus yang ini R sama dengan U2 dibagi U1 ya U dua dibagi U 1 U 2 per U satu. U dua per U satu. U dua berapa di situ? Dua per tiga ya. Arti dua per tiga dibagi oleh dua caranya bagaimana? dibalik kemudian dikali pernya diganti dengan kali <tuh> di disini baginya yang paling bawah ya jadi yang atas masih tetap masih tetap 2 per 3 dikali berarti yang 2 dibalik menjadi 1 per 2 berapa jadinya? Dua kali satu, dua. pastinya lagu nostalgia. Kemudian, tiga kali dua, Nah, Gratis selama 30 hari. Coba Karek disederhanakan dua per enam dibagi dua semua, satu per tiga, Oke okay. okay. kita masuk ke s hingga rumusnya tadi adalah a dibagi satu r. Okay, sudah, berarti a dibagi 1-R A-nya berapa A? 2 kemudian kemudian per 1-R-nya berapa R? 1 per 3 nah berarti kita kita fokus menghitung yang bawah ya yang atas masih tetap 2 kemudian 1-1 per 3 kalau masih bingung kita buat, uh, kita samakan banyak yaitu tiga ya. Satu kita rubah jadi satu persatu, tiga bagi satu, tiga, tiga kali satu, tiga. Berarti di sini tiga, kurangi 3 bagi tiga, satu, satu kali satu, satu. Ini saya tidak akan menjelaskan lagi bagaimana ya. Ini kan di SD dulu sudah pernah. Jadi kalian tinggal membuka lagi catatan waktu di SD dulu. Ya, yang atas masih tetap berarti dua. Tiga kurang satu berarti dua. Berarti dua per tiga. Ya, dah. Ini silakan selesaikan sama seperti ini toh. Nah, berarti yang ini nanti jadi jadi kali yang 2 per 3-nya tetap 2 per 3, nanti hasilnya berapa, silakan kalian hitung sendiri ya, kemudian contoh yang nomor 2 nah, di contoh yang nomor 2 ini, agak sedikit berbeda dari soal yang, contoh soal nomor satu. contoh nomor satu kita menghitung S hingga untuk contoh yang kedua kita menghitung rasio atau R nya gak usah bingung, gampang ya, A ah, A tadi apa? A, suku pertama. Di sini suku pertama sudah dijelaskan, yaitu 4 per 3. Kita tulis 4 per 3. Kemudian S tahingganya berapa di sini? 4. Berarti di sini 4. Kita tulis dulu rumus dari S hingga yaitu 1. A per 1 min R. A per 1 min R. S sehingga kita masukkan nilainya, yaitu 4. Kemudian, A-nya, berapa A? Ah? 4 per 3. 4 per 3. Kemudian, satu min R. Tetap kita tulis satu min R. Nah. Terus, bagaimana ini langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, kita kalikan silang. Nah. Berarti ini empatnya saya buat empat persatu ya. Jadi kalikan silang ya. Berarti empat sama empat kurung buka. Satu min R. Satu min R. Begini ya. Yang sama dengan berarti satu kali empat per tiga atau tetap empat per tiga. Yang ini dikalikan ya. Kalikan pelangi, 4 kali 1. Kemudian, 4 sama R. 4 sama 1, 4 kali 1, 4. 4 kali min R, min 4 R. Sama dengan, tetap 4 per 3. Nah, setelah ini bagaimana? Kita pindahkan 4 ke ruas kanan. Berarti ruas sini ya. Jadi apa? Min. Ya, jadi, min 4R Sama dengan 4 per 3 Dikurangi dengan 4 Kita lanjutkan di sebelah kanan sini ya Min 4R tetap min 4R Sekarang 4 per 3 dikurangi 4 Kita samakan penyebutnya Jadi berapa? 3 ya 3 kali 3 9 eh, man, maaf. 3 bagi 3 1 1 kali 4 4 dikurangi ya ini saya buat 4 persatu ya 3 kali 1 eh, maaf. 3 bagi 1 3. 3 kali 4 12 sudah Min 4R, tetap min 4R Kemudian, 4 kurangi 12 Min 8 Per 3 Di sini, perhatikan <tuh> Min sama min bisa kita Coret, betul ya Kemudian, 4 Dengan 8, jadi berapa? 2 2 2 jadi, di sini jadi R Sama dengan 2 per 3 Selesai Berarti R-nya adalah 2 per 3 ya. Jadi, soal nomor 1 Dengan soal nomor 2 ini Berbeda ya. Sekarang kita kembali ke soal tantangan <tuh> Untuk menjawab tadi Bola dijatuhkan dari ketinggian 9 meter Kemudian Dipantulkan kemudian ketinggiannya menjadi dua per 3 dari tinggi sebelumnya Berapakah panjang lintasan dari awal sampai bola berhenti Di sini kalau bentuknya bola-bola seperti ini yang bola dipantulkan Saya berikan rumus cepatnya Ya, Saya berikan rumus cepatnya <tuh> Panjang e, informasi rumus cepat, panjang lintasan sama dengan <kosok> B tambah A dibagi B kurang A kalikan T Kita harus memahami dulu yang manakah B, yang manakah itu A ya, Kita lihat dari sini, dari ketinggian ini, 2 per 3, 2 per 3. 2, Saya kasih contoh 2 per 3 ya Berarti yang atas itu A, yang bawah itu adalah B, berarti tinggal yang B tambah A berapa, kemudian dibagi B kurang A itu berapa, hasilnya dikalikan dengan T. Di sini sudah saya keterangan ya, A itu pembilang, berarti pembilang itu yang bagian atas, kemudian yang B itu adalah penyebut, penyebut itu adalah yang ada di bagian bawah. Berarti kalau 2 per 3, A-nya itu 2, B-nya 3. Kita tulis di sini, berarti A-nya 2, B-nya 3. Kemudian T, ketinggiannya berapa? 9. Ya, 9. Panjang lintasan tadi, B tambah A, B kurang A. Ya, B tambah A, yang satunya lagi, B kurangi dengan A, dikalikan dengan T. B-nya berapa B? 3 ya, berarti 3 tambah 2, kemudian 3 kurangi 2. T-nya berapa? 9. 3 tambah 2? 5. 3 kurangi 2? 1 x 9, jawabannya adalah 45. ya. Berarti jawaban untuk panjang lintasan bola tadi Yang dijatuhkan dari ketinggian 9 meter Kemudian mantulnya 2 per 3 dari tinggi sebelumnya Jawabannya adalah 45 apa 45 meter Sekarang untuk tugas di pertemuan kali ini Silahkan kalian kerjakan Nomor 1, nomor 2, nomor 3 Soal ini menggunakan rumus yang ini Panjang lintasan ya Jadi gampang B tambah A dibagi B kurang A dikalikan dengan tinggi untuk yang contoh nomor eh, maaf, bukan contoh ya, tapi latihan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sudah ya, untuk di pertemuan kali ini hanya itu saja. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Jika kalian masih ada kebingungan, langsung hubungi saya melalui WhatsApp. Ya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh